Ini kita delete shot dulu ya, biar jadi nol lagi. Nah bisa dilihatkan dulu untuk namanya, supaya mantap. Oke sudah, kita masukkan lagi ya untuk memisnya. Tadi sudah kita pasang atau kita set yang di grandel 4 Oke, tadi tiga dua satu. Oke, mulai turun ya. Ini. Di Grendel 4, kisaran 14 fps Lanjut ke settingan Grendel berikutnya yang nomor 3 Satu, Kita delete shot dulu Nah, biar dia jadi netral lagi ya, jadi nol Lalu kita ambil mimis Grendel 3, langsung saja kita eksekusi bersama, 321